Kak Tiara rambutnya bari ah, Bismillahirrahmanirrahim Ancik Bayi minta juga basku Nah, Bang Apa bunyung bunyung Ayo, ayo. Ayo, ayo memisah penonton sekalian yang berbahagia. Kita makan dulu. Nah. Betul. Mata bersu. Rang